Jadi kali ini saya akan menginformasikan Tentang biaya Tol dari Manado sampai Kota Bitung Cuaca hari ini sangat cerah Mempesona, membahana Berbeda dengan hari kemarin Dari subuh sudah hujan dan kita sudah masuk di menen ya bentar lagi kita masuk tol nah ini dia lampunya masih merah ini tolnya ke arah sana terus ya ini tol baru satu-satunya di provinsi Sulawesi Utara lampunya sudah hijau kita masuk dan kecebran triantol kita isi saldo dulu kita berhenti saja di sini hmm, jadi harganya kalau danau wudhu yang 1 119. Lalu nah, ini waktu jam berapa ya? Jadi untuk masuk jalan tol Manado Bitung, Manado Danuwudu itu 29 29.500 kurang dari 30.000. Mungkin dengan kecepatan 100 atau 120 km/jam bisa 15 menit Tapi ini jangan sampai 120, 100 saja 80 sampai 100 lah Biar aman Maksimal 100 saja Lumayan sudah ada perkembangan untuk Provinsi Sulawesi Utara apresiasi buat pemerintah. Bujuar, oh, kenceng banget. Jalan tol ini ada tiga pintu keluar, satunya kauditan berarti, satunya air Mandidi, satunya kauditan, satunya danuwudu. Oh berarti sudah tiga Tiga ya, uh, Oh oke okay, oke okay, oke okay. Tiga Ternyata tadi salah Bukan dua pintu keluar Ternyata sudah tiga Kalau dari masuknya dari Manado Itu ada air Madidi pertama Kauditan Kemudian Donowudu at least ada tiga inilah tiga pintu keluar nanti jadinya empat kalau misalnya langsung bisa keluar ke kemana depan pelabuhan bitung itu lebih bagus lagi cukup 100 km per jam saja lah Jangan lebih itu sudah melewati kemampuan saya mengendarai mobil yang aman seperti ini ajalah Mendekati pintu keluar kita lihat berapa saldo yang berkurang tadi sekitar 100 berapa ya 119 atau berapa nanti lihat yang paling dekat sini mungkin oke. Okay. 88 88 berapa? Ya? Saldo 90.000. Sudah keluar dari pintu tol. Oh, di sana cuaca cerah lo Oke, okay, see you next time. Ada bapak.